Tidak! Yeah. Tidak! Yeah. Yeah. Di tiap lilinnya, tiap lilinnya. Yeah. Yeah. Do you like that? No. <laughs> Yaudah satu dek, dek, mana? no idea lihat okay. tuh dari Iki. Iya Happy birthday Unas, semoga tambah soleha banget. aku. Iki Eh, video, nah, apa, asing ini asing mana, apa yang? Apa yang? Yang mana Badan, dari yang kemarin gue. Oke mm. Ini bacanya selamat ulang tahun ayah ketiga semoga punya anak selalu menjadi anak solehah menjadi anak baik anak duta menjadi anak berbakti kepada kepada mama papa pokoknya semua yang baik dari Om Aji dan Amika spontan ya Gede? Itu. Jadi, bisnis Oppo ini jadi ibu.